Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini ada hidangan cemilan sedikit. Aku makan ya. Ini keripik buat aku sendiri. Nah, guys, aku makan ya. Sekarang aku mencicipin. Hmm. Enak banget, deh. Hmm. Rasanya Lihat, oke okay, ya. Kalian perlu coba, kalian repeat seperti ini. Ini ubi goreng, tapi enak untuk cemilan. Oke okay, guys, hmm. malam ini di sini, pantatar akan mengucapkan selamat Natal bagi yang merayakannya dan selamat tahun baru 2023 semoga kita semuanya diberkahi diberi kesehatan nah kalian tahun lebaran ini kalian semua guys bisa berwisata sem bisa hiburan nah sekarang eh, taman hiburan taman Uh, rekreasi semua pada buka yuk kita sama-sama melihat dan berekreasi dan bersenang-senang tidak seperti dulu dulu tertutup karena kita ada sesuatu hal yaitu kopik nah sekarang alhamdulillah kopik sudah berlalu mudah-mudahan kegiatan kita makin lancar oke guys aku sambil dulu makanannya Hmm. enak banget say, jangan lupa ya, subscribe, like, dan beri komentar di bawah ini. Nah, supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru aku. ini terbuat dari singkong ubi diparut diparut ya eh, guys hmm. rasanya guys hmm <tuh> sensasi oke okay. aku minum Semoga di tahun baru ini kelancaran demi kelancaran kesuksesan kita selamat panjang umur juga kita diberi rezeki semoga kita mendapat hikmah. Oke okay guys. Aku lanjut ya. Hmm. Hmm, banget guys Ini semua cuma ada di channel Bantatar Oke, okay. selamat menyaksikan Supaya kalian terhibur semua